Ya, kali ini teman, teman, teman, teman, teman. kita di pelajaran di sini. Kita bakal praktek berdansa. Iya, yeah. Siap! Siap! iya, <laughs> Siap! iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, apa iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Buat kelas Aduh, online Waduh... Waduh... iya, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <Nggak> ada iya, iya, iya, iya, ini gelap, sih. nih belum mati lampu. Oh, ini apa? Gigi, apa? Geek apa? Geek pem Oh, ditinggalin di sini. Ini oh, petande ini apa ya? Iya Allah. Allah. Allah, aku baru Tapi, Allah tapi, tapi, tapi, si nggak ada kantin. tapi, oh iya cari kantin tapi, aku tapi, tapi, tapi, tapi, ada tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, oh lewat sini lewat sini Iya, lah nah bener lah bisa masuk, masuk lah aku lewat sini langsung bisa masuk lah lantainya bisa. dari atap Oh iya lantainya dari atap seng seng langsung <laughs> dong Space. best Gibrang dari tadi bolak balik iya gue langsung. gak bisa join eh apa nih itu apa itu emm Han, Han Farhan. Farhan hanya buka saat ada montir oh garasi gak bisa join masa aku. ganti nyerper lah gak bisa duduk mau <laughs> <laughs> duduk kan tau oh, gak bisa kosak <laughs> Ikam bang, adih, mentau tuh. Montir garasi ini. Ya kan ada apa tuh? Apa? Oh. ya kan ada ada ini tiang-tiang. sesuatu, Cuma tiang. Iya. Oh, tiang sepuh. Eh, tiang uh. Loyet ya. Uh. Orang sepuh berarti. Panjat, panjat Pinang. panjat Pinang. Nah, Depo tembusnya itu lagi. Glora Bung Karno, Pak. Iya. Oh, Tembus. Saya nyopot-nyopot, Bang. Nabrak eh, ini game GTA atau game lari-lari sih? Tahu. Nyepet ini. Enggak pakai mobil jalan kaki, kok kayak bolang. Turun deh. Kok bisa muter? Eh, bisa juga aku bisa juga. Install dulu, Bos. Install dulu kita. Eh, balapan lapar? dulu juga, Bos. Hmm. dulu, Bos. Install dulu, Bos. Eh. sekarang kita mau ngapain? Ini di mana ya? Ini di lewat Bung Karno. Depan itu udah Monas. Iya bisa dimasukin gak sih hmm, kayaknya enggak bisa-bisa enggak ah, kemarin pernah coba enggak ada pintu Pak enggak ada pintu ini yang bisa monas monas yeah. masih bisa enggak ada pintu nih suruh bikin pintu lah masuk ke dalam. <laughs> lupa adu cupang tidak main saya ya, hehehe aku bisa big dance <laughs> mantap kali manusia apa Ini, kan? kita, si. Ini kita, Oke, terima kasih Bapak Burung. <laughs> mana lagi kita? Bang, sini Bang. Malah, mana? Oh, di kiri, kiri ada klinik. ada <laughs> klinik klinik. Oh iya.